disebut namanya itu Barsa dari sekolah mana SD Alam Akila Belitung itu lihat ulang <tchin> lihat teman-teman <tchin> dong <tchin> nyalakan kamera Selamat datang di hutan Rawa Pulau Selio Selamat datang Selamat datang di hutan Rawa Pulau Selio Oke okay, dadah Tangan di kamera. Selamat datang! Lambaikan tangan di kamera. Lambaikan tangan. Dadah, lambaikan tangan di kamera. <laughs> okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat sore kawan-kawan semua. Nah uh, di sini saya pertama rombongan uh, SD uh, Alam Akila Blitong. Dan di sini saya pertama adanya. Dek, siapa nama de? Nama saya Abid Akila ya, atau biasa dipanggil Abid Ya, ya. dari mana? SD Alam Aqila Belitong. Dan nama kamar. Selamat datang di hutan rawa purun Pulau Seriu. Selamat datang. datang di rawa Hutan rawa, rawa, rawa purun Pulau Seriu. Di rawa hutan Pulau Seriu. Oke, okay. dadah. Oke okay, deh. Nama adik siapa deh? Okay. Dari sekolah mana deh? SD Alam Aqila Belitong. Itu deh, kamera kamerato teman-teman tuh. Teman -teman, tuh. Selamat datang di hutan rawa purun, hutan rawa purun, Pulau Siliu, cuy. Ah, kamera, nama adik siapa deh? Hmm, nama saya Cindy Nisipiar Pisani atau biasanya disebut namanya yaitu Barsa. Dari sekolah mana? Sd Alam Aqila Blitung. Itu, lihat teman-teman toh. Selamat datang kamera, selamat datang di hutan rawa purun Pulau Siliu. Selamat, datang. Selamat, Selamat datang. datang di hutan rawa purun. Di hutan rawa-rawa pulau Seliu. Okey, dadah. <coughs> Okey. Adik, siapa nama eh? Ke kamera tu. Kadang dipanggil Nadin. Nadin dari sekolah mana, Dek? Dari sekolah SD Alam Aqila Belitung. Alam Aqila Belitung. Itu lihat kawan-kawan tu, lihat kawan-kawan. Selamat datang di hutan rawa purun. Dadah. Selamat datang di hutan rawa purun. Pulau Seliu. Pulau Seliu. Dadah. <coughs> Perkenalkan nama saya Marwan Nur atau biasanya dipanggil iya, dari sekolah mana deh? Saya dari sekolah Alam Akilah Itu lihat teman-teman tuh, -teman Selamat datang di hutan Bawal Purun. Selamat datang di hutan <tuh> Oke, okay. asli ya, ye, yeah. asli lah yeah. ye. Tangan, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Oke. Okay. Oke. <tuh> <tuh> dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah. Da da da Ah, lewat sini aja. Lihat ikan-ikan kita. Da da, da, -da.